Halo, selamat malam, pagi, siang, sore. Ketemu lagi dengan Bang Bongsor. Ini saya baru datang nih, paketan nih panci. Ini permintaan dari istri saya. Kita mau unboxing ya, sekalian review. Jangan lupa, kalau habis terima paket, uh, semuanya dilangin dicoret-coret alamatnya biar nggak bisa gunain sama orang lain oke eh, kita langsung buka aja ya jangan lupa like and subscribe ya, ini sangat baik untuk packingannya nih bubble wrapnya lumayan tebal. Ini adalah panci keluaran dari Maxim ya. Saya nggak nggak di endorse atau di iklanin. Ya ini saya apa adanya aja. Saya beli untuk keperluan sendiri. Mohon maaf kalau videonya jelek dan kurang profesional. Ya namanya juga. Youtube-nya YouTube modalnya enggak ada, nih. Oke, ini di dalamnya ada kardus lagi. Uh, lumayan ringan sih. panci ini katanya sih nggak lengket ya anti lengket anti lengket untuk goreng ikan dan ayam lain-lain susah banget sih kardusnya nih oh ternyata ini kardusnya kardus opulosan ya ini kardus rakitan Ya, sepertinya sih nggak ada packingnya. Packing dari pancinya itu nggak ada, jadi langsung produk. Nah, di dalamnya ini ada, oh, bubble pack lagi nih. Hmm, lumayan aman juga sih, jadi nggak baret. Nah, ini penampakannya segini. Kita buka lagi, ada plastik di dalam plastik ini, guys. Ah. nah ini dia penampakannya ya panci teflon ya saya kurang paham sih untuk alat-alat dapur nih nah ini labelnya ada keterangannya keterangannya macam-macam sih ini ada anti lengket berbahan metal uh, terus ada gas stove, saya gak paham nih untuk apa keramik stove, oven safe ya, dan lain-lain, ini 100% buatan Indonesia ya bagian belakangnya metal bergerigi ya ya sekali lagi saya nggak di endorse ini real oke okay, sekian segitu aja dulu ya kita nggak terlalu banyak bahas yang lebih karena ya peralatan dapur saja ya link dan deskripsi lain info tokonya ya saya taruh di deskripsi ya Peace. Selamat malam